Tetapi pasangan seksual dari penderita juga, juga perlu diobati karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Setelah sembuh dari gonore, tidak tertutup kemungkinan seseorang bisa terkena gonore lagi apabila pengobatannya tidak sampai tuntas. Penyebab gonore atau kencing sakit adalah infeksi bakteri Neisseria gonore.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 Penyakit gonore atau kencing sakit dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan dengan obat herbal dan